Go, oke. Okay. Opening saya, ya. eh, fajar, fajar nih. Kok muter? Oke, oke, oke. Dan halo, para siswaku. Selamat datang di Guruku Gamer. Belajarnya game belajar. Nih, kita akan mabar bareng sebuah game yang lagi happening banget nih di kalangan para siswaku semua Entah uh, para siswaku seantero negeri atau para siswaku yang ada di SMP2 Gempol saja hmm, I don't know, but we gonna know today So, hari ini saya akan memperkenalkan teman-teman para siswaku eh, ya teman-teman para siswaku The, uh, para siswaku yang mau join mabar kali ini yuk langsung lanjut saja yang pertama, ayo siapa yang mau kenalan dulu halo ayo, Kapan, siapa yang mau kenalan dulu Ayu dulu ya dari Ayu mular ya, mular Jadil. let's go do nama ya, nama, nomor absen kelas singtan winyi, Kan kalian masih naik kelas ya, turun di pagi Ayo, kenalan ayo Oke terus Selanjutnya Di DPSC le Bagas saya kenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Dari kelas 8 Absen, absen, absen Absen nomor absen Nomor <laughs> <Lali> absen <laughs> Oke, okay, Kevin Yuk Open voice dulu dong Nama saya Kevin Artinya Anita. Ojat repona, ayo lanjut, lanjut, lanjut iku sapa iku? Niki si apa atas niki iku ada sapa? Sopuk? Elisa, sapa iki? Sing pakai kerudung coklat tapi tidak pakai kacamata. Ada sebenarnya. Ya, Wanda, oh, wanda. Honda kenalan Kenalkan nomor 3, dari kelas 8 absen 30. Oke, terus Nia, Nia. Nama itu 3, dari kelas 8 nomor absen Oke. ayo coyuy <laughs> Oke okay. pacar ya terakhir. Eh siapa ini? Kok aku dengar, tapi jadi nggak pacar? Azela, ah, sorry Azela ah, tak kira adik pacar. Yo, Zel, Zela, Wajahnya sing kelihatan dong. No? Malu, mas. malu bu. Cocok oh, malu. Ayo, ayo, ayo. Nggak main, nggak main. Nama saya Elena dari kelas 8 D absen absen, absen Oke, dari sini kita akan langsung menuju ke interface-nya yang ya Buat grup, pin, buat grup lagi coba Tapi kita pun nge-lag Asia, on Asia? Ini ada dua pin ya, Arifin sama Kevin tadi Nge-lag, iya Kevin, Kevin maksudku Gaya grup leh? Laciulat, lagin, lagin. Iya. Eh di kayakna grup Oh iya, mengingatkan lagi. Let kalian pingin gameplay kalian tayang, ya. Kirim apa? Screen recorderan HPmu. Terus nanti kirimkan saya. Begitu. Berapa? dua tujuh empat dua tujuh empat dua enam oke c baru masuk 274 c oke dua tujuh empat piramid 26. 274 26 274 26 Oke, okay, saya sudah bergabung. Oke. Okay. Oke. Leo Kak, popo ditunggu kok, ditunggu kok, santai server asia 27426 <Sihutu> siap kalah rek <Suluh sesi> udah masuk 6 orang 426 Belum, belum. Sudah ada lima orang yang login. Iya, tunggu dulu. Kurang tiga orang. Sudah tujuh orang. Kurang satu. Sopo kurang satu? Elah udah wes bajar bin, Kevin. Oke. Oh, okay. itu. Nawa itu. Nawa itu screenshotin. Yo. Oh, Amun di screenshot ya sing kepingin apa? Tayang nantinya is 200 tak aku ngene iki lek Oke, we Wah Po! Wa! Tidak Oh, hey Tidak, salah jalan, salah jalan Aku harus belajar ini tadi siang loh Hit, hit, hit, hit Oke, okay, oke okay. Seko aku mana tadi siang loh be... Ih, ngesel Oh ngelak mania? Gak aku mesure ngelak deh. Lah? Ah! Eh? Ah! Ngeselin? Ayo ayo ayo ayo. Iya iya iya iya iya iya tidak tidak kawan tidak. Ayo ayo cepet cepet cepet cepet revive revive. Main, Teko, kau kok gak nge suara nere? Hmm. Sudah tereliminasi di grid. Ayo kawan, ah, turun turun kalah dong, duh, sopaki bertahan, sopaki bertahan, oke masih ada Kevin, masih ada sopaku mang, aduh buka ke apal ID-nya pisan Oke, okay, kita masih nontonin uh, para siswaku main ya, sing sing tereliminasi. Asabi, asobase. Oke. Wah, congratulations, Kevin ya. Bertahan sampai akhir. Congratulations, Wolf Brown. Uh -uh. Oke, okay, se sebentar kita kembali ke Discord. Halo? Halo. rek, aku mang diskotek down, aku aku gak ngerti kenapa, moro-moro gak nyalain yang mana lo. Makan kok masuk aku. Makan Sampai so, aku mang, aku ketok Balik. turu dik aku ketok turu dik Wolf Crown, liane dorong apa lagi nih aku? Mbok mang moro-moro mati pet, ngono, iya. Oke oke oke. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ya. Ono tips and trick gak? sing kalian pingin bagikan ke para siswaku di luar sana? Cek iso menang dulinan stumble guys. Ayo bedah tips and trick ya. Mau, mau. Wolf crown nih. Sampai skeme dong. Oh Oh, tips and tricks, ya apa sih caranya main stumble guys sing yang bisa gak menang kamu itu menang ada bocoran-bocorannya enggak. ceper sementing gue sabar, tangan cekatan sabar, tangannya cekatan Iku ikumang iku ya, aku dulinan, aku sampe gini, kan dia kan, berarti kok kan, aduh, ngosok, ya Allah hmm. okay, ya Allah turun kek wawah coba Iya dah, ripindeh ameh teman ta. Udah hati rumahku teman pesta ta. Oh. Cek sabar iki aku ngusak beberapa hal. Kira pin? Oh, gak Iya, are-are to isi nang nang. Mangane itu. Kan opo? Wis ora may lak ayo. Bentar oh, 80 839 Oke saya sudah. Cara X X, -X jadulir, player. <SILENCIO> Kode tidak bekerja, ndik sini. Apa bos tidak? Eh, record ya. Racing tak dapetin dari tarku. Oke, welcome. Ayat player Jogja turu, kayak Atau Jogja ya, turu. Gak apa-apa yo, ya, memang suaraku hilang di Discord, tapi setidaknya dapat uh, full playnya anak-anak di sini. Para sesuatu. XX, we, musu aneh ambek Yatin. Doa ya, maaf. Asabi, asobase. topa ya, de gue menang. Coba, c. Congratulations. Aren, arek -are aku jago jago, rek, jago jago. enggak uh, hanya dalam pelajaran, mereka main gaming juga. Kue lebih jago malah daripada guru Oke, okay. saya kembali ke Discord. Oke, okay. halo halo halo, rek. Jadi, Entah kenapa, let misalnya dari Discord ke mana? Ini? Ke dari Discord ke gameku kayak moro-moro berhenti ngono lo tapku ngono, oh, jadi suara pasti hilang kan ya suaraku pasti hilang ya karena itu tadi, kaya moro-moro like pindah ke game, discord ku langsung mati, pek ya. tapi gak apa-apa yo ya, tapi gak apa-apa soalnya yang tak utamakan itu mendapatkan screen recorder gameplay kalian, itu sih tak lebih Oke, di sesi kedua Iki, anak sing kepingin niku nggak kok. Iya aku sebel banget deh kok. Iku mang anak kendala. kok coba cerita sih, satu dua orang maybe. Gas, kau kendala gas. opo nanti. Apa apa apa. Tiba-tiba yang ngangkian saya, kan ya apa Iyo cari ngan yang lekang dan ngomong alas. Eh by the way, kalian setuliran emong as nggak? Baten? Gak ya. Baten. Lekemong asiku sangat stabil. Iku ne. Apa? Mulus ngono lo kenplay ne wingi itu. Sing sote ngambil sopo. Ngambil. Sopo ya? Aku lali wingi sote ngambil sopo lekemong asiku. Iya, leh ambek pin pasti, leh ambek pin pasti. Ambek virus. Iya. Oh iya, ambek virus. Betul. Akbar ambek virus. Bestimu, yakin. Ari bin. Siva kok gak kaget in ngocer, biasa biasanya Biasa nih ngocer loh, aku. Siva. Oke, di sesi selanjutnya kita akan main 3 sesi ya per per satu kali pertemuan. Coba tak... tak setting lagi Isau nggak? suaraku itu jalan di Discord ambek game Kita coba ya Oke, kita sambut sesi ketiga Ya, kita mainin sesi ketiga Rume, ganti nomor, ta Wolf Crowd Berapa nomornya? Oh, kok ngirung nih Aku masih festival bisa bisa Berarti, perasaanmu berapa, Bu? tingkat tiga cemas karena yang ada di sini ya tetap main tetap Oh, iya. saya Bu saya saya saya. Pesan lagi iki sopo? Ela. Rahmania. Ella. Ella. Rahmania. Awak cowok mah. Oke, le le suara suara saya. saya Lang omong cemas Tetap main-main seperti biasa. Oke, oke. Wes. Wes. We get getting price. Oh. Iya, ikut sing kata, sing aku ngeh Oke, okay, selanjutnya adalah jeng jeng jeng jeng. Oke, okay. shocker mana? Kita lihat, shocker mana? Wolf Crown, Jar, ah, uh ikilah -huh, kita lagi follow Wolf Crown tim biru ya oleh aku ayo bola itu ditendang ke gawang lawan jangan gawang sendiri ha, aku gol bunuh diri jeneng ya. come on dok jaturu ayo stand by, by. oke okay. nyamanan dari samping-samping royo andre, ngono kalau <laughs> tapi owang oh, aku tidak tahu kenapa, mungkin karena belum terbiasa ya hamba ini. Oke wolf crown, kita lihat yang lain nih. Ya coba-coba manang di gumang waduh, ricu, ricu, ricu ikut XX uh. oh. ya Allah <laughs> ayo, tendang terus ikut XX uh. waduh, 73 saudara-saudara Ya, oh, poegi player lagi. XX, come on. Aku bingung malah dukung sing mana, soalnya terpencar di dua grup ini. Kalah. Wah, kalah. Oke. Okay. Jar tinggal Jar ya harapan kita. Tinggal Jar the one and only our friend Hannibal. Yo B drop ya jangan sampai terjatuh siap hmm. Hmm. bukan aku tidak ingin melihat ini aku ingin melihat siswaku hmm. ah gugur saudara-saudara tinggal Tujuh Eh, tinggal dua Ini Cibi potato ya Boom Boom Aduh, salah langkah titik Player Come on player, you can do it Lari dong, lari dong Cerdas sih, cerdas Jadi diam di satu tempat sampai Sampai tempat yang dibutuhkan Ewan Kuranidik Kuranidik player Siapa yang menang? potato Tapi kaya bukan dari para siswa Oke, okay, oke, okay, oke okay. No problem, no problem Oke, okay, terus Oke, okay, sesi ketiga sudah selesai dilaksanakan Tepuk tangan dulu Oke, okay. cibipotatoi kok ada di congratulations jadi yang menang iku mang 3 sesi sesi pertama iku wolf crowd kedua itu siapa? Ca can siapa mang sing tengkorak itu loh? coba can siapa coba can, coba. Coba can. Sopa, coba can iku. Ayu ta. Ella congratulations Ella terus sing nomor tiga Arif congratulations aku gak menang pula dari tapi aku lebih senang kalian yang menang sih Iyo aku lebih seneng nengok kalian sih menang soale kayak happy gimana aku oke sekarang wes kelar ya sesi next time kita bikin kayak gini lagi mau gak kira-kira? nggak gimana? lainnya mau mau arip toh sih mau aku cacatan apa ya aku? terus apa-apa. Tapi, le, misalnya me ujian, ujian ya ya lek sing time free time say, let me say, let me ini? let me say, let me say, let Ya Allah, sedih oh, Kalian harus menggapai Cita-cita yang lebih baik Apa? Cita-cita Hari-hari yang lebih cita say, hari hari baik daripada Nah, opos, aku menghadap perpisahan. Asalkan kalian. Kata-kata malam hari ini. Buat kata-kata malam hari. Apa oh, guys, kata-kata malam hari ini, guys? Kasih tahu <laughs> Eh, tenanan cuci pereng itu ya, koyoke eh, Bagas iku tenanan cuci Malang pereng. Itu. Iya. Selamat cuci pereng ya malam ini, kawan. <laughs> Oke. Okay. Okay, okay, okay. terakhir uh, review sosial media nam nama sosial media kalian. Biar nanti tak cantumin dek sini. Ayo mulai bagas dulu. IG ya, kan itu IG sih. Yo. Oke, okay. okay. terus nomor 2, Kevin. membayangkan aku membayangkan ikut bundamu sing balas ngechat nggak apa apa sih itu oke okay. Kevin nama IG yo butuh refill dari orangnya sendiri dong like Kevin ikut Iki Charts bukan uh, mm, apa Kevin itu Kau tidak mau review. Baik. Selanjutnya Iku Nia. Iki Wulan 734. ada um, baris bawahnya itu Wulan 734. Wulan 73. Saya tahu tak? Pen Nia Ramadhani kan ya kok dadi wulan iki piye? Apa apa apa? Apa sing salah lama dani gue artis sih gue bujoni, bujoni sama bakri, ku sorry, so sorry, ajalah ajalah aja ig sebelum closing, he? coba titik can, oke, okay. terus t nya dua, siap, ayu, wanda, sob ayo ya, ayo dulu apa ndak? apa ndak? apa ndak? oke okay. wulan uh, eh wulan wulan <laughs> banget wanda wanda wanda oh. udah, ndak tak? Oke, terima kasih udah mabar hari ini. Kita ketemu di mabar selanjutnya. Terima kasih, geng Guruku Gamer. Dadah, Ze. Dadah, Ze. Arifin, kiss mana? kiss <tik> mana? <tik> <tik> <tik> <tik> <tik> Ayo! Oke, boleh ditutup ya, teleponnya ya. Terima kasih, Lore. Thank you banget tak editin sebaik mungkin. Karena aku ada data yang kalian punya kayak okay. aku, k? Bes boleh ditutup telpon dadah Thank you. Nah, mm. hari ini ketoran agak lemblockout nih. Kata ngembali, kata, nge <laughs> kata ngosip. Ini. itu tadi adalah mabar kita di stumble guys sama geng guruku gamer ya dimana geng guruku gamer itu bisa kok dari anak-anak uh, SMP 2 ngempol atau anak-anak di luar SMP 2 ngempol pokoknya penggemar setia guruku gamer bisa nih gabung di geng guruku gamer yaitu para siswa ke semuanya oke okay, uh, itu tadi mungkin ya keseruan kita dan bu ita kalah terus-terusan cuman cuman aku happy banget kalau yang juara itu anak-anak entah kenapa ada perasaan happy gitu di sana tadi yang juara satu itu wolf crowd atau Kevin, ya yang juara dua itu copacan atau Azela elisa hmm, aku lari jenggingin copacan yang ketiga player cwmn atau si arip dan nah, nanti instagram instagramnya teman-teman tadi kalau mau para siswaku follow semua bisa tak cantumin di sini. Ya. Ada 9 orang sing join dan it will be nice to attach it other atau lah untuk nambah teman baru mungkin ya. Wes, see you on the next video. Dadah and ciao. Dadah dadah dadah. Da, da.